Jangan lupa di subscribe, campur subscribe tak kuan. Cakrawimun, eh subscribe kak. Ke... Awas ka subscribe ya. I see you. I see you. <tik> Halo teman-teman kembali -teman, lagi bersama aku Satrio Prasetyawan dan Jenner Rio Satrio guys. Setiap hari konten selalu satu hari tanpa konten itu rasanya kayak gimana? Oh, Intinya kalau misalnya gua ya satu hari tanpa konten itu rasanya benar-benar bukan main gabutnya minta ampun di video kali ini guys seperti biasa tetap channel ini membahas tentang eksperimen guys dan untuk eksperimen kali ini adalah kita udah mempersiapkan yaitu Teh, jus, dan aku udah ngelucapkan ini. Siap. Beng-beng, guys. Beng-beng. Oke, tema dan judul kali ini adalah kita akan eksperimen mencampur teh jus dengan beng-beng. Hmm, bagaimana rasanya ya? ayo kita ke pencahkan. sebelum kalian nonton video ini ya sebelum kalian nonton video ini lebih dalam lagi alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe sekarang jangan lupa subscribe kalau nggak subscribe aku pastiin kamu sukses ya pastiin kamu sukses dari belakang Us. intinya kalian tekan subscribe ini kalian membantu banget channel ini dan juga aku untuk terus upload hampir setiap hari guys dan menghibur kekosongan kalian guys oke okay? Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini ke semua teman-teman kalian ya Bantu aku tahun ini untuk mencapai 100.000 subscriber ya, ya kalau misalnya 100.000 kan Untuk support kalian kan itu mempengaruhi aku untuk semangat mem membuat konten guys Gak usah basasi lagi kita akan mulai eksperimennya Dan aku udah mulai sih dengan uh, jamin-jamin -jam -jam ini Udah tinggal masukkan aja ya udah. Kita akan mulai Oke, okay, gua akan campur ke mantul nih Padahal sama semua sih Teh, coklat Teh, coklat Teh, coklat uh, Teh aja deh Oke, okay, gua masukkan ya Mantap Oke, okay. ini udah teh dicampur dengan beng-beng ya Kalau bisa dibilang, ini warnanya sama aja sih kayak beng-beng Cuman kita nggak tahu rasanya kayak gimana Kita akan mulai coba ya Oke okay. Bismillahirrahmanirrahim Oh iya jangan lupa Keberaniannya uh, Mantra dulu, mantra lah Mantra udah, mantra udah Cupapinya ini Cupapi Dalam dalam, Oke okay. Kita akan minum Aku gak tau mau ngomong apa sekarang. Sumpah. Saya nggak akan apa ya. Saya nggak tau mau ngomong apa lagi. Karena aku gak bisa berkata apa-apa karena minuman ini. Cuk. Tumani. Minuman ini enak banget Mantap mantap mantap. Kalau bisa dibilang. Oke, okay, gue bisa jabarkan ini untuk es uh, apa ya, beng-beng dengan teh jus ini Biar gue bisa katakan enak-enak-enak banget, gue bisa kasih nilai 80 lah Karena apa ya, gue bisa katakan ya, coklatnya yang begitu kental dari si beng-beng Tercampur rata dari setiap permukaan-permukaan Terus dikasih teh Teh kan ibaratkan kayak semacam penambah wangi aja guys Karena wanginya teh Itu kan bisa meningkatkan Ini loh guys Apa ini penciuman kita gitu loh Gak tau deh teori dari mana Gue gak tau deh Gue gak tau dapet teori dari mana kalau tiba-tiba aja masuk ke mulut gua gitu loh Kapan Gua ngomong kayak gitu Woy gak bisa gitu loh Kok gua ngomong kayak gitu gitu loh Siap Gak bisa lebih enak nih Enak banget uh, Untuk penilaian saya Beng-beng dengan Tejus Menyatu Enak guys Apalagi kalau misalnya ini dicampur dengan Ini ya Maksudnya dikasih es batu Jadikan es ah, duh. Jadikan es coy bung gue gak bisa berkata apa-apa lagi karena ini enak banget. Thank you sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa dukungan kalian, support kalian itu dengan cara subscribe, like, comment, dan share video ini ke semua teman-teman kalian ya. Dan kalau, kalau kalian ingin challenge ya, ngasih challenge ke gua, bang. Coba dong minum ini, campur dengan ini, ini campur dengan ini, ya. Pokoknya intinya kalau kalian ngasih challenge ke aku ya, kalian cukup komen aja di bawah ini ya, di bawah video ini guys. Oke jangan lupa kalian komen, intinya gitu ya. Yaudah thank you sudah nonton video ini, ya thank you sudah nonton video ini sampai habis, semoga ini bisa menghibur kalian ya. puasa Satrio Prastiawan, pamit untuk diri, see you next time video, goodbye.